Sehingga mendongeng all film Eternals yang dirilis pada tahun 2021 Disutai oleh Cleo Zhao dan diproduksi oleh Marvel Studio. Film ini dibintangi oleh Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Trey Henry, Salma Hayek, Liu Mekho, dan Matt Dong Seo Film ini merupakan film ke-25 dari Marvel Cinematic Universe yang mengisahkan tentang sekelompok pahlawan dari luar angkasa yang telah melindungi bumi sejak awal peradaban manusia dari kejahatan makhluk bernama Death Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Pada awalnya, semua ini, semua itu terdapat ras tertua di alam semesta yaitu Prem Celestial yang dibin oleh the DeJutga. Kehadiran Calestial ini membawa keseimbangan bagi seluruh kehidupan dengan menciptakan bintang termasuk matahari di tata Surya kita. Calestial juga membawa kehidupan lain seperti makhluk hidup yang bisa hidup. Kehidupan itu terus berkembang sampai akhirnya muncullah makhluk predator dari kedalaman ruang angkasa yang mulai membuat kekacauan di seluruh alam semesta. Makhluk tersebut adalah deviance Calestial Erisson tentu saja tak tinggal diam. Ia mengirim kelompok yang terdiri dari 10 individu untuk melindungi salah satu planet yang dihuni oleh manusia. Mereka adalah Eternals, pahlawan abadi dari planet Olympia. Eternals terdiri dari Cersei, Icarus, Kingo, Spirit, Pestos, Makari, Druid, Gilgamesh, Tena, dan pemimpinnya yaitu Aja. Selama berabad-abad, Eternals berpindah-pindah ke peredapan berkembang dengan mengendari pesawat berbentuk kotak bernama Domo. Pada 5000 sebelum masehi, Eternals tiba di bumi, tepatnya di zaman Mesopotamia. Mereka mulai melawan Devian yang mencoba menyerang manusia yang pada saat itu belum mengenal sabun. Setiap Eternals memiliki kekuatan berbeda, seperti Icarus yang memiliki kekuatan energi laser dari matanya dan juga bisa terbang nan kuat. Tena memiliki kekuatan menciptakan energi pedang dan perisai. Kengo mampu melemparkan energi ledakan dari centiknya. Makari, si kecepatan super... Gilgamesh si Tangan Super, Spirit si Ahli Ilusi, druik si Manipulasi Pikiran, Pestos si Teknopati yang memiliki kecerdasan dalam menciptakan teknologi baru, Ajax si Estes yang bisa menyembuhkan diri dan Eternal, dan yang terakhir Chelsea si pengubah molekul benda mati menjadi apapun yang ia inginkan. Setelah Devian berhasil dikalahkan, Sersi mengambil pisau batu lalu mengubahnya menjadi belati berlapis emas dan memberikannya kepada salah satu bocil dari ras manusia. Eternals kemudian memutuskan untuk tetap tinggal di bumi untuk menjaga manusia dari Devians. Scene berpindah ke masa sekarang, tepatnya di London, di mana Cersei sekarang menjadi ilmuwan museum dan membuka kelas untuk mengajari anak-anak tentang sejarah. Cersei sering didampingi pacarnya yang merupakan ras manusia, ia bernama Dan Whitman. Saat Cersei mulai mengajar, tiba-tiba gempa besar terjadi. Cersei pun menyuruh anak-anak untuk berlindung di bawah meja. Namun ada salah satu anak perempuan yang malah duduk gembira di bawah batu artefak yang hampir jatuh. Untung saja, Cersei langsung menggunakan kekuatannya untuk mengubah artefak tersebut menjadi pasir setelah itu gempa mulai mereda dan hilang entah kemana malam harinya Sersi merayakan ulang tahun Dan di sebuah kafe bersama Sprit yang selalu berubah menjadi wanita dewasa saat di tempat khusus dewasa Sersi memberikan hadiah Dan berubah cincin kuno dari sejarah keluarga Dan yang disimpan berabad-abad saat ketiganya pergi pulang melewati pinggiran sungai, mereka diadang oleh Deviance bernama Crow. Cersei pun terkejut karena sudah beribu-ribu tahun Deviance tak pernah muncul. Cersei kemudian menyerang Crow dan memancingnya ke tengah jalan bersama Sprit. Sprit lalu menggunakan kaki buncin cucunya bersama Cersei untuk memanipulasi Crow. Namun sayangnya Crow tak terpengaruh ilusi Sprit dan tahu tubuh mereka berdua. Di waktu yang sama, keris datang menyerang Crow yang membuat Crow menghantam sebuah truk dan terguling. Cersei dengan sigap mengubah truk tersebut menjadi kelopak bunga agar sang supir aman sentosa. Icarus lalu kembali menyerang Crow sampai-sampai Crow terlempar ke sungai dan pergi dari hadapan mereka. Setelah kejadian tersebut, Cersei menjelaskan siapa dirinya sebenarnya kepada Dan, serta tujuan para Eternals di bumi. Dan pun melontarkan pertanyaan tentang para Eternals yang tak membantu perang besar saat The Avengers melawan Thanos. Cersei lalu menjawab kalau Eternals hanya diperintahkan untuk melawan Deviants dan tak akan ikut campur dalam konflik manusia kecuali kalau Deviants terlibat. Cersei juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah menikah dengan Ikaris selama 5.000 tahun sebelum akhirnya mereka berpisah. Sersi, Sprit, dan Icaris kemudian kembali ke apartemen Sersi. Mereka membahas tentang gempa bumi tadi siang dan kemunculan Deviance. Hal itu membuat Sersi yakin kalau keduanya ada hubungannya dengan Kemangi. Mereka pun memutuskan untuk menemui Ajak serta anggota Eternal lainnya. Sin kemudian menunjukkan kilas balik 575 sebelum masehi di Babilonia. Setelah pertempuran sengit antara Eternals dan Deviants, Ajak membuat ikatan dengan Celestial Arisem menggunakan bola kecil energi yang ada di dalam tubuhnya. Di hadapan Arisem, Ajak curhat masalah yang ada di bumi, di mana dirinya mulai mengkhawatirkan tentang kehidupan manusia. Tetapi Arisem meminta Ajak untuk tetap fokus dengan tujuan utama Eternals di bumi. Ajak lalu kembali ke markas dan melihat Pestos sedang merancang mesin uap untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun karena menurut Ajak mesin tersebut terlalu dini, akhirnya Pestos mengurungkan rencananya dan mengganti mesin uap dengan alat bajak. Seiring berjalannya waktu, Ikade selalu mengungkapkan perasaan cintanya kepada Cersei, dan mereka menikah pada tahun 400 sebelum masehi yang disaksikan oleh semua anggota Eternal serta kekaisaran Gupta. Pada tahun 1521 masehi di Spanyol, tepatnya di Tenochtitlan, terjadi perang konflik antara manusia. Ajak menginstruksikan keanggotaannya agar tak ikut campur urusan mereka. Tepat di tengah-tengah kejadian tersebut, Tena mengalami mat wiri. Sebuah derita spikologi seorang Eternal karena terlalu banyak ingatan yang mereka peroleh semasa hidupnya dan sangat berpotensi membahayakan. Tena yang tak terkontrol hampir menyerang Cersei, bahkan hampir saja membunuh Makari. Untung saja Tena berhasil dihentikan oleh Ajak dan juga Gilgamesh. Setelah Tena tersadar, ajak mengungkapkan bahwa dirinya harus menghapus semua ingatan Tena agar Madawiri tak selalu merasukinya. Tentu saja Tena menolak karena ia ingin mengingat masa lalunya. Gilgames kemudian maju dan mengatakan kalau dirinya siap untuk terus menjaga Tena di mana dan kapanpun Tena berada. Di saat diskusinya tersebut, Druid masih marah dengan perilaku manusia. Ia pun nekat menghadirkan pikiran orang-orang agar berhenti berperang. Druid juga menantang Ajak, jika mau menghentikannya, maka Ajak harus membunuhnya. Ajak pun akhirnya membiarkan Druid pergi, serta menyuruh anggota Eternals untuk berpisah dan menjalani hidup mereka masing-masing di bumi. Dan sejak tahun-tahun itulah Ikaris berpisah dengan Cersei. Kita kembali ke masa sekarang, di mana Icarus, Sprit, dan Cersei pergi ke Dekota Selatan untuk menemui Ajak. Namun saat mereka tiba di kediaman Ajak, mereka menemukan kalau Ajak sudah meninggal di depan rumah. Di saat itu juga, Sersi melihat energi bola kecil keluar dari tubuh Ajak, kemudian secara ajaib masuk ke tubuh dirinya. Seketika itu juga, Sersi terhubung langsung dengan Erisem yang artinya ajak memilih Sersi sebagai penggantinya. Perjalanan mereka selanjutnya yaitu ke Kota Mumbai untuk menemukan Kingo. Setibanya di sana. Mereka bertiga menemukan Kingo sudah menjadi artis Bollywood Kingo lalu menyambut mereka dan memperkenalkan manajernya yang bernama Karun Patillele. Patillele sudah bekerja dengan Kingo selama 50 tahun Karena itulah ia sudah tahu tentang rahasia Eternal Di sini Ikaris memberitahu Kingo bahwa Ajak telah terbunuh oleh Deviants Dan kini sudah waktunya Eternals untuk berkumpul namun sayangnya Kingo belum siap karena pada saat ini karirnya sedang naik daun bahkan menandingi sarukan. Patil lele kemudian membujuk Kingo kalau keluarga adalah yang terpenting. Patil juga siap menemani Kingo dalam perjalanan mencari Eternal lain. Sersi Ikaris, Sprit, Kingo, dan Patil lalu pergi ke Australia menggunakan jet pribadi Kingo untuk menemui Tena dan Gilgamesh. Di dalam perjalanan, Kingo sengaja menyuruh Patil untuk merekam yang nantinya akan dijadikan film dokumentasi perjalanan mencari Eternal. Tidak singkat cerita, mereka akhirnya tiba di kediaman Gilgamesh yang berada di tengah-tengah gurun berbatuan. Gilgal lalu membawa mereka ke Tena yang sedang menggambar. Di sini Tena kumat dan hampir menyerang Eternal lain. Namun untung saja, ia berhasil disadarkan oleh Gilgamesh dan juga ilusi dari Spirit Saat mereka sedang makan sego brokohan, Sersi sengaja keluar dari ruangan untuk melihat hasil gambar Tena yang ternyata gambar sabuk enam. Gambar tersebut menunjukkan beberapa planet yang pernah Tena tinggali sampai akhirnya dihancurkan. Siapa yang menghancurkannya? Gilgamesh kemudian mengatakan kepada Sersi, "Kalau Tena sering menyebut gempa besar adalah sumber kehancuran." Merasa kalau gempa kemarin di London ada kaitannya, Cersei pun mencoba berkomunikasi kembali dengan Arisem menggunakan bola energi di tubuhnya. Setelah terhubung, Cersei mengungkapkan tentang keanehan yang sedang terjadi di bumi. Arisem lalu menjelaskan kalau semua itu disebabkan oleh emergensi atau kelahiran yang bakalan terjadi. Arisem lalu memberitahu tujuan sebenarnya Eternals di Bumi yaitu membantu lahirnya Celestial Tayamut. Jadi ternyata sebelum terbentuknya sebuah planet, Elsem lebih dulu menanamkan benih Celestial di semua planet alam semesta dan menjadikan planet tersebut sebagai inang Celestial. Setiap jutaan tahun Celestial baru akan muncul yang tentu saja menyebabkan kehancuran total bagi penghuni planet. Kemunculan Celestial sudah terjadi di planet-planet lain. Hingga akhirnya kini giliran bumi yang sebentar lagi akan mengeluarkan Kelesetial. Kelestial itu sendiri bisa muncul melalui bentuk kehidupan cerdas termasuk manusia yang sebelumnya dihentikan oleh serangan Deviance. Tapi berkat adanya Eternals, akhirnya Deviance bisa disingkirkan. Sayangnya tindakan Eternals itu malah membantu kelahiran Kelesetial, yang sama saja membiarkan kehidupan di bumi hancur. Cersei pun mulai takut dengan kelahiran Kelesetial. Namun bagi Arisem hal itu hanyalah siklus penciptaan bentuk kehidupan mereka. Celestial nantinya akan membentuk bintang baru dari energi kehidupan planet sebelumnya. Begitulah terjadinya alam semesta yang diciptakan Erisem. Jika tanpa siklus tersebut, maka alam semesta akan jatuh ke dalam kegelapan yang membuat semua kehidupan bakalan berhenti. Erisem juga mengungkapkan bahwa planet para Eternals yaitu Olympia itu sebenarnya tidak ada. Ada tempat tersendiri bernama Road Forge, Ia merupakan tempat para Eternals diciptakan. Tetapi para Eternals tak bisa mengingat tempat tersebut, karena setiap terjadinya emergency, maka ingatan mereka bakalan diriset ulang, dan ingatan mereka bakalan disimpan di tempat khusus. Alasan Eris menyimpan ingatan Eternals adalah untuk dipelajari sebagai jalan membuka misi planet berikutnya. Serta menciptakan Deviance karena setiap planet yang dijadikan inang Klistial memiliki predator sendiri. Eris sengaja menciptakan Deviance untuk menyeimbangkan kehidupan di setiap planet. Namun sayangnya Deviance mampu berevolusi, dalam tanda kutip hilang kendali dan tahu kelahiran Klistial. Itulah alasan Deviance membasmi semua bentuk kehidupan cerdas di planet, agar Klistial tidak lahir. Karena kesalahan dalam menciptakan Deviance, Akhirnya, Ersa menciptakan Eternal yang tidak bisa berevolusi untuk memperbaiki kesalahannya. Setelah mendengar dongengan dari Arisham, Cersei pun beritahu yang lain tentang tujuan Eternal sebenarnya. Mereka langsung terkejut dan sadar tentang penderitaan mental Tena karena ia gagal dari penghapusan ingatan. Itulah alasan Tena sering mengatakan gempa besar adalah awal dari kehancuran alias kelahiran celestial. Karena kebanyakan Eternal sudah beribu-ribu tahun berbaur dengan manusia, mereka pun menjadi tak tega jika manusia punah dan berniat untuk menyelamatkan umat manusia. Satu-satunya yang bisa menjaga emergency adalah Druid yang mungkin mau menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan pikiran Castiel Taimut agar tertidur selamanya. Mereka pun langsung otw ke Amazon untuk menemui Druid. Tidak singkat cerita, mereka akhirnya tiba di sebuah desa terpencil di hutan Amazon. Setelah bertemu Druid, Sersi menjelaskan tentang kematian Ajak dan tugas Eternal sebenarnya. Tetapi di sini Druid terlihat tak peduli dan marah karena Pati Lili merekam dirinya. Malam harinya, Ikaris mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Sersi yang mencoba untuk menghentikan emergensi. Tetapi Sersi meyakinkan Ikaris kalau dirinya akan baik-baik saja. Di waktu yang sama, kru dan para Deviants tiba-tiba datang menyerang desa serta membawa Ikaris terbang. Para Eternals pun langsung melawan para Deviants dengan kemampuannya masing-masing. Yang pada saat itu bersama Tena di kebun menyuruh Tena untuk tetap diam. Setelah itu, ia membantu Icarus. Terlepas dari Crow, Gilgamesh kemudian meminta Icarus membantu yang lain di desa, sedangkan dirinya akan menghadapi Crow. dalam pertempuran para Eternals mengetahui kalau sekarang para Deviants mampu beregenerasi, namun mereka bisa dikalahkan dengan menghancurkan bagian kepalanya. Sersi juga berhasil membunuh salah satu Deviants dengan mengubah Deviant tersebut menjadi sebuah pohon. Hal itu membuat yang lain terkejut karena Sersi mampu mengubah makhluk hidup. Padahal spesifikasi Sersi adalah merubah benda padat. Gilgamesh yang belum makan kemangi akhirnya berhasil dikalahkan oleh Crow. Crow kemudian menyerap energi Gilga yang membuat dirinya memiliki kekuatan Gilga serta berevolusi menjadi bentuk seperti manusia. Crow lalu mengatakan kepada Tena bahwa dirinya akan membunuh semua Eternals atas perbuatan mereka membasmi ras Deviants. Di saat itu juga, Icarus datang menyerang Crow dan membuat Crow memilih untuk pergi. Sebelum meninggal, Gilgamesh meminta Tena untuk selalu mengingat dirinya karena hanya lah yang mampu menyadarkan Tena. Para Eternals kemudian meratapi kepergian Gilgamesh dan melakukan upacara pemakamannya. Druid kini juga hanya setuju untuk bergabung lagi dengan Eternals, namun karena Druid tak cukup kuat mempengaruhi kristial, mereka pun pergi mencari Pestos yang kini sudah lama meninggalkan ambisi teknologinya karena dulu Pestos pernah membantu manusia membuat bom atom dan bom itu malah digunakan untuk mengebom kota Hiroshima pada Agustus 1945 Hal itulah yang membuat Pestos menyesal dan tak ingin lagi membuat teknologi untuk manusia Misi Tidak singkat cerita, mereka akhirnya menemukan rumah Pestos yang terletak di kota Chicago. Cersei dan Icarus kemudian menemui Pestos yang kini tinggal dengan seorang bocil pungut bernama Jack. Icarus dan Cersei lalu menceritakan semuanya kepada Pestos dan memintanya untuk kembali ke Eternal. Awalnya Pestos menolak karena Jack bakalan sendirian. Namun setelah tetangga Pestos bernama Ben mengatakan kau dirinya siap mengasuh Jack, Pestos pun akhirnya setuju kembali ke keluarga Eternals. Para Eternals kemudian melakukan perjalanan ke Irak untuk menemukan pesawat Domo. Setibanya di sana, Pastos langsung mengeluarkan Domo dan menemukan bahwa makari selama ini masih tinggal di dalam pesawat tersebut. Di sini, Pastos memiliki rencana yaitu mengeluarkan energi para Eternal ke Druid dengan bentuk Uniman, sehingga Druid mampu mengendalikan pikiran kristial Taimut. Namun sayangnya tidak semua anggota setuju, terutama Ikaris dan Sprite. Scene kemudian berpindah ke enam hari yang lalu, di mana Ajak memanggil Ikaris ke rumahnya untuk memberitahu tentang emergensi. Jadi, setiap pemilik energi bola kecil pasti sudah tahu tentang emergensi. Ajak juga mengungkapkan kejadian lima tahun yang lalu tentang pertempuran besar Avenger melawan Thanos, tepatnya saat Thanos menjadikan jadinya yang membuat setengah populasi makhluk hidup di alam semesta menghilang. Hal itu tentu saja berhasil mencegah Kalsedial di alam semesta lahir. Pantas saja Thanos pernah mengatakan, Terima kasihlah kepadaku kepada Avenger, sebelum kepalanya dipenggal oleh Thor. Berarti, mungkin Thanos memang sudah tahu tentang emergensi. Sayangnya, Avenger malah menjadikan kembali Infinity Stone, yang membuat semuanya kembali dan memicu terjadinya emergensi. Namun tindakan Avenger tersebut membuat Ajak berubah pikiran dengan misinya, di mana para Avenger berjuang mati-matian melawan Thanos demi memberi mimpi bagi manusia. Dari situlah Ajak berniat melindungi manusia karena mereka layak hidup di bumi. Ikaris pun setuju dengan niatan Ajak. Ia lalu membawa Ajak ke tambang minyak di Alaska, di mana di situ terdapat beberapa deviance yang sebelumnya terperangkap di dalam es. Tapi karena pemalasan inti bumi akibat emergensi, lapisan es pun melumer yang kemudian membebaskan para deviance. Di sini Ikaris mengungkapkan kepada Ajak kalau dirinya sama sekali tak setuju dengan niatan Ajak. Karena dari awal, Icarus sangat setia kepada Erisem. Icarus pun membunuh Ajak dengan cara melemparkannya ke arah Deviance. Ajak lalu dikeroyok oleh Deviance dan diserap kekuatannya oleh Crow. Setelah Ajak meninggoy, Icarus membawa tubuhnya dan meletakkannya di depan rumah. Ia menembakkan laser ke arah gudang yang seolah-olah Ajak dibunuh oleh Deviance. Tapi memang sih... Kro yang kini memiliki kekuatan ajak berevolusi dan mampu beregenerasi. Kita kembali lagi ke para Eternals, di mana Cersei mendapatkan penglihatan kalau Emergensi sudah dimulai. Pestos pun langsung minta Makari untuk mencari lokasi sumber Emergensi dengan kecepatan super. Makari akhirnya berhasil menemukan lokasi sumber emergensi yang terletak di gunung berapi di samudera Hindia. Beberapa saat kemudian, Icarus tiba-tiba sudah memakai suit Eternalnya dan merusak rancangan Uniman Pastos. Di sini semuanya terbongkar, dari Icarus yang sudah tahu duluan tentang emergensi sampai Icarus membunuh Ajak. Itulah alasan Ajak memilih Cersei sebagai penggantinya, padahal Icarus lebih kuat daripada Eternals lainnya. Ikaris selalu pergi, yang kemudian disusul dengan Sprit. Tak hanya itu, Kingo juga memilih untuk pergi bersama Pati Lele karena tak sanggup melawan Ikaris. Kini, Cersei menjadi ragu untuk menghentikan emergensi karena Ikaris berada di pihak Aresam. Tena lalu menyemangati Cersei dengan mengatakan bahwa ajak memilih Cersei karena pasti suatu alasan. Di saat itu juga, Pastos mengutarakan ide cemerlangnya, yaitu menggunakan energi batu yang ada pada Serse untuk dijadikan gelang, di mana setiap Eternal akan terhubung sehingga membentuk Uniman. Setelah gelang jadi, Serse, Tena, Druid, Makari, dan Pastos mulai memakai Sweet Eternalnya dan pergi ke titik lokasi emergensi. Tidak singkat cerita, mereka hanya tiba di titik lokasi dan mulai menghubungkan satu sama lain. Saat Druid sedang mengendalikan pikiran Taimut, Ikaris tiba-tiba muncul menyerang Druid. Ia membuat Druid terbang lalu membakarnya dengan laser. Setelah itu, Icarus menghancurkan pesawat Domo agar mereka tak bisa lagi piknik keliling dunia. Makari yang sering makan makaroni pun marah. Ia mengajar Ikaris dengan kecepatan supernya. Karena gunung mulai meletus dan Tiamut mulai muncul, Sersi pun minta yang lain untuk menahan Ikaris, sedangkan dirinya akan mendekati Tiangut. Di saat mereka melawan Ikaris, Crow tiba-tiba datang dengan niat untuk menyerap energi Ikaris. Namun untung saja hal itu langsung dihentikan oleh Tena. Keduanya mulai bertarung sampai masuk ke sebuah goa. Di tengah pertarungan tersebut, Kroh sengaja menyamar sebagai Gilgamesh untuk melalukan Tena. Saat kru hampir menyerap energi, tena-tena tersadar dan langsung membunuh kru dengan memotong-motong tubuhnya dengan pames. Di sini lain, sersi dihentikan oleh speed yang menggunakan ilusinya menyamar sebagai ajak. Saat sersi mulai lengah, speed langsung menusukkan sersi dengan pedang. Namun, sebelum hal lain menimpa sersi, druid secara ajib muncul lalu menggeprek speed dengan batu. Setelah itu, Druid meminta Cersei untuk cepat-cepat pergi ke gunung berapi. Akan tetapi hal itu terlambat karena jari-jari taimut mulai muncul dari inti bumi. Satu jari Tiamut sangat besar, bahkan ukurannya setara dengan satu kecamatan. Saat telapak tiamut mulai keluar, Cersei langsung menggunakan kekuatan gopalnya untuk membekukan tiamut agar ia menjadi patung. Melihat hal tersebut, Icarus pun marah. Ia berhasil terlepas dari segel Pestos dan mencoba membunuh Cersei. Namun karena Icarus masih memiliki perasaan cinta kepada Cersei, Ia pun tak jadi membunuhnya. Bersama dengan itu, Junieman menghubungkan semua Eternal, termasuk Icarus dan Speed, ke tubuh Cersei. Kekuatan Cersei yang semakin kuat akhirnya berhasil membuat Tiamut menjadi batu. Setelah usaha Cersei berhasil, Ikaris pun menyesali perbuatannya, dan memilih bunuh diri dengan pergi keluar angkasa lalu mencium matahari. Cersei yang masih memiliki satu kekuatan Uniman menamarkan keinginan Spread yang dari dulu ingin menjadi manusia, karena memang jika Spread masih menjadi eternal, ia bakalan bocil terus sampai pohon kemangi bisa berbicara. Sprit pun menerima tawaran Chelsea dan kini ia menjadi manusia seutuhnya yang bisa tumbuh dewasa, jatuh cinta, dan menikah. Dua minggu kemudian di rumah Pestos, para Eternal melihat berita televisi yang menampilkan kemunculan batu misterius di Samudra Hindia, yang tentu saja itu adalah Tiamut. Wow. Tena, Makari, dan Truik lalu memutuskan untuk pergi ke luar angkasa menggunakan domo yang sudah diperbaiki Pestos. Mereka bertiga berniat untuk mencari Eternal lain dan mengatakan tentang tujuan Eternal sebenarnya. Sementara Pestos milih tetap tinggal di bumi bersama Jack. Di London, Cersei berpisah dengan Sprit yang akan hidup bersama Kingo dan Pati Lele. Cersei kemudian kembali ke pacarnya yaitu Dan. Di saat keduanya jalan-jalan di Alun-Alun, tiba-tiba Arisem muncul di langit lalu menculik Cersei, Kingo, dan Pastu Arisem mengatakan kepada Cersei kau dirinya masih bisa membiarkan Tiamut gagal terlahir namun sekarang dirinya akan mengevulasi ingatan bertiga tentang manusia sebenarnya dan membawa mereka ke dalam singularitas Di pertengahan kredit, Tana, Makari, dan Druid yang masih di dalam demo terlihat sedang membahas teman-temannya yang menghilang entah kemana. Di saat itu juga, mereka kedatangan tamu yang tak diundang melalui sebuah portal. Tamu tersebut adalah makhluk troll bernama Pip dan majikannya Eternal Eros atau Starfox yang merupakan saudara Thanos. Artinya Thanos adalah Eternal juga. Eros lalu menunjukkan batu energi yang sama persis dengan milik ajak. Hal ini menandakan kalau Eros adalah pemimpin eternal dari planet lain. Eros lalu mengatakan bahwa dirinya tahu kebedaan teman-teman Tena yang menghilang. Di sini saya tertarik dengan portal yang digunakan Pip dan Eros, di mana portal tersebut sama dengan portal di Spider-Man home Saat Toby, Margarin, Andri Taulani, dan villain dari universe berbeda menghilang, begitu juga dengan Venom. Artinya, Portal tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan saya. Di adegan post kredit, Dan yang marah karena Chelsea diculik memutuskan untuk mengambil sebuah pedang yang memiliki kekuatan dasyat. Pedang tersebut adalah The Ebony Blade yang merupakan pedang kuno milik leluhur Dan. Pedang ini juga memiliki kekuatan jahat yang mampu membuat pemiliknya haus akan kemangi. Sebelum Dan mengambil keputusan, tiba-tiba muncullah suara yang mengatakan apakah kamu benar-benar siap. Sure ready for that, Mr. Suara tersebut seperti berasal dari The Ebony Blade yang artinya saya tidak tahu Show sure you ready for that